Jangan lupa untuk selalu mendukungnya persahabatnya agar channel ini selalu berkembang dan memberikan kabar-kabar baik, kabar terbaru seputar idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar. Bangun selalu mendoakan untuk kalian semua, mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini sahabat ke pertama, ada sebuah unggahan spesial dari Ayah Keceora ya. Perhatikan di unggahan Instagram Ayah Keceora. Ini mengunggah sebuah postingan foto si cantik didialasi Keceora dengan saudara-saudaranya nih. Wow, Masya Allah banget ya, couple girls nih. <gallt> Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia untuk keluarga besar, ideologi kesayangan kita. Ada kalimat keleksan juga yang dituliskan di postingan tersebut. Sehat selalu kalian, love, love, love. Masya banget ya. Mudah-mudahan selalu sehat untuk keluarga besar Lesti Kejora Amin. Hingga banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan dari para fans di kolom komentar. Salah satunya dari Angkun official Anuskor Lesla Lovers mengatakan di kolom komentar, Amin ya Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita lihat juga ke kabar berikutnya, ada sebuah postingan persahabat ya, ini sih bikin ketawa ya, Masya Allah banget, flashback ke belakang, ini ada sebuah ramalan persahabat ya untuk Lesni dan Kak Rizky Bilar bahwa tak akan berjodoh nih, ramal asik tanggal 28 bulan 8, ini tahun 2020 persahabat ya tentunya, yang percaya ramalan. Jangan sampai percaya persahabatnya karena itu musrik, kata kakak Rizky Bilar, itu sama dengan musrik kalau percaya ramalan ya. Tentunya ramah-ramalan yang marak banget persahabat ya kepada idola kesayangan kita, tentunya hiraukan saja. Tetap optimis, dukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut di kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan. Ada kalimat kasuan juga yang dituliskan Boleh ketawa nggak sih, kirain tembakan pistol aja yang bisa meleset tapi malam juga Allah maha baik, Allah maha benar, love ya Allah Masya Allah banget ya, kita wajib percaya kepada Allah Tentunya tetap optimis, doakan dukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Di sini ada komentar pasal dari para fans sejati yang sangat luar biasa tentunya Salah satunya dari Agun Heza mengatakan, buah siapapun itu, peramal, jangan sampai kalian nonton. Like, komen, kalaupun mau komen cukup ketik haram, katanya tuh. Disimak di garis bawahi dan diperhatikan, Kalau mau komentar, komentar hanya cukup dengan kalimat haram persahabatnya, Karena ramalan itu sama dengan musyrik. Ke kabar berikutnya persabat ya, persahabat ya, kita lihat juga nih ada momen spesial ketika Rizky Bilar di lokasi syuting ini ketika break persahabat ya, diunggah di channel Youtubenya Raja TV nih, ini keren banget ya masya Allah ada sebuah video kakak Bilar yang sedang bersama Bang Haris Riza dan Adi Sky, wow masya Allah banget ya, dan tentu mereka duduk di samping mobil orange mewah miliknya kakak Bilar tuh Lamborghini Masya Allah banget Yang mudah-mudahan saja mereka selalu sehat Dan pertemanan mereka selalu terjalan dengan baik Amin Momen ini diunggah kembali oleh akun Rossi Anuskel Leaslar24 Kalimat caption up dituliskan Rizky Bilar di selab selabrik syuting yang nonton beli jangan salvok ke plat mobilnya ya Tuh persahabat jangan salvok sama plat mobil katanya tuh Doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan idola kita diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan selanjutnya, ada sebuah postingan juga nih, ini spesial juga untuk kita semua. Persahabat, ya perhatikan, ini adalah video burung. Video burung ini tentunya mainan terbaru bos kita. Persahabat, ya ada tentunya postingan di sini. Perhatikan yang dioga oleh Leslar Anskorsik. Perhatikan di kalimat Kenshin yang dituliskan. Pialaan baru bu bos burung lovebird dan kelinci katanya tuh wow ada mainan baru nih dari dari Lesti dan kakak Rizky Bilar pasabat ya burung lovebird dan kelinci katanya tuh aduh cute dan gemes banget ya pialaannya dan hingga banyak komentar banyak respon yang diberikan yakni dari akun Elsder Ransker mengatakan. Kayaknya mau bikin mini zoo deh buat BBL Hahaha <lacht> lama-lama lengkap tuh semua hewan ada di rumah Leslar Masya Allah banget ya yang sudah dipersiapkan untuk BBL sepertinya Berikutnya juga Ada info dari HIP 500% Persambet. Jangan sampai lupa kita untuk selalu mendukung kakak Bilar dari di LSE di HIP Award 2021 kakak Bilar dan Dedek Lesti ini masuk nominasi pasangan paling ngehip persahabat ya, jangan sampai lupa, like, komentar dan tentunya voting persahabat ya, Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar berikutnya ada sebuah unggahan terbaru juga dari Mas Gongli Mas Gongli sudah ada di rumah Leslar dan kita lihat perhatikan persahabat ya, back to work wow, udah kembali kerja lagi nih Mas Gongli mudah-mudahan saja ada kejutan ada sesuatu bahagiaan yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. ke Kabar selanjutnya perhatikan juga persahabat ya di sini ada sebuah postingan terbaru dari bang Ariel. Bang Ariel mengunggah sebuah postingan foto nih ini keren banget dan ada kalimat yang luar biasa yang dituliskan Bismillah sedikit tapi ikhlas lebih baik daripada banyak tapi dipaksakan hashtag #leslarentertainment Doakan kan nih para sahabat yang mudah-mudahan istri dari Bang Ariel diberikan kesembuhan Ya perhatikan di kolom komentar banyak doa yang diberikan kepada Bang Ariel Dari akun Instagram Shafizar mengatakan semoga sang istri cepat pulih dan sehat Bang Semangat Dari Dewa Kresna Reta juga mengatakan semoga cepat sembuh istrinya Bang Ariel Amin Masalah banget ya Doa dukungan dari fans sejak di Leslam mudah-mudahan saja banyak doa juga untuk istri Bang Ariel Persahabat yang benar-benar mudah berikan kesehatan dan kesembuhan Dan untuk selanjutnya Ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Wow, cute banget dan gemes banget ya Idola kesayangan, duh cute dan tentunya membuat kita baper aja ya <guluh> Diunggah di akun TikToknya Rizky Bilar tuh Momen cute dan momen romantis dari Les dan Rizky Bilar Luar biasa